halo sobat hari ini kita akan memborong mainan sobat di sini mainannya banyak sekali kayak kalian bisa lihat sendiri kan sobat ada mobil biru ini ada mobil merah juga seperti pemadam kebakaran nih ada laba-laba juga nih warna-warni buat mainan slime ini kayaknya terus ini ada dinosaurus ada empat dinosaurusnya wah mainannya banyak sekali nih di sini ada slime juga warna-warni Nih Nih ada Balon tiup juga sobat Wah banyak sekali Harganya cuma 2000-an Nih kalian sudah sendiri Ada pancing juga sobat Kita borong semuanya yuk Wah sini banyak sekali Nih ada mobil balap juga Skateboard Wah keren-keren ya Yuk kita borong semuanya sobat. Halo sobat, nih yuk kita buka satu-satu yuk. Nih yang pertama kita buka dinosaurusnya dulu nih sobat. Banyak banget nih. Wah, kita ambil semuanya. Wah kayaknya seru sekali mainannya. Wah, banyak banget nih dinosaurusnya sobat. Wah banyak banget. Warna-warni juga nih Ada tirek, ada badak Ada kura-kura juga sobat wah, Ada paus Wah Ada burung juga tuh sobat Wah keren sekali Hati-hati sobat bukannya Nih wah Keren banget juga sobat nih dinosaurusnya wah wow, banyak banget Wow keren sekali Oke nanti kita bawa ke hutan ya sobat dinosaurusnya agar bisa makan dan hidup bebas di sana uh, nih banyak banget mainannya sobat ah kalau kalian pilih yang mana sobat nih ada slime juga nih ada motor cross juga sobat wah keren banget ada kipas angin ada panah juga sobat wah kita mainan ini dulu ya sobat dinosaurus biar nih efek suara dinosaurus Wah, kenapa ini sobat kok gak bisa ada berdiri sobat mungkin dinosaurusnya lapar sobat Wah, tapi dinosaurusnya keren banget ya yuk sobat kita kasih makan slime dulu sobat kita ambil slime nya yang warna-warni ini bagus banget Wah, yuk kita kasih makan dulu dinosaurusnya pakai slime ini sobat. bagaimana ini cara bukanya sobat. ntar ya. halo sobat. ayo kita beri makan pakai slime sobat. dinosaurusnya sobat. wah nih makanannya banyak banget nih. wah biar bisa berdiri. pada ngumpul nih sobat. dinosaurusnya untuk makan. wah keren banget. Ah, burungnya aja sampai turun sobat untuk makan slime wah keren banget nih wah pada rebutan sobat aduh ini ada yang terjatuh karena kekenyangan slime sobat wah. enak banget <laughs> wah pada rebutan teman teman aduh gimana sobat nih pada rebutan oke kita ambil aja ya sobat hemnya biar enggak pada rebutan Aduh kita ambil dulu dinosaurusnya Karena kalau kalian pilih yang mana sobat tuh ini ada badak terus t-rex wah t banyak banget sobat. nih ada burung juga sobat nih kalau kalian pilih yang mana sobat jangan lupa ya tekan tombol merah di bawah video sobat yang tulisannya subscribe agar dinosaurusnya cepat besar sobat Wah keren-kerennya sobat nih masih ada banyak sekali sobat kita buka satu-satu ya besok ya sobat